Apa, so, apa yang kita tengok bang? Mama Adik siapa? Hmm. Mama, Mama selalu bela-bela Meli! Enggak bela! Ah, Keluar sama anak, ini <tuk> juga anak, ini juga anak. Capek! <tuk> <tuk> <tuk> Masuk! Kamu <tuk> keluar! Di mana Adik? Tau. Keluar kamu! Ini rumah Kak Meli bang! Ya, itulah yang saya perlukan ini. Rambut! Rambut! Lain-lain sekejap je! Aku ingin begini, aku ingin begitu Ingin ini, ingin itu Banyak sekali... Heee... ada? Biar? Ada? ada, berniak ada. Oh, panggil Aja. Pernama panggil Aja. Tidak ada banyak minum. Panggil panggil Aja ya iya dia kan abang jauh setiap kali sini ngumpul Belum diri malam kawin enggak malam kawin enggak ada dong ayo gua aja iya ei suruh aja